Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Gado Gado Channel Hari ini saya akan menyajikan sedikit informasi tentang cara login ke akun BTK Untuk mengetahui perubahan data guru maupun tenaga kependidikan Baiklah teman-teman kita langsung saja ya Kita akan masuk ke Google kemudian kita ketik gtK login kita pilih saja info GTK versi 2020 2.0 Nah, di sini sudah ada dua uh, alternatif untuk login yaitu login langsung ke GTK, login menggunakan SSO. Untuk membuka info GTK, gunakan akun PTK yang sudah diverifikasi Pastikan menggunakan email yang aktif, tidak diperkenankan menggunakan email orang lain Dan pengaturan ulang akun dapat melalui manajemen dapodik Nah teman-teman, kita akan login langsung ke GTK Di sini saya akan mencoba login menggunakan akun uh, GTK-nya saya. Jangan lupa kodenya diisi ya teman-teman. Oke. nah di sini sudah muncul inilah datanya saya uh, foto ini bukan fotonya saya mungkin ada kesalahan dari pengingkutan sehingga muncul foto orang lain di sini ini temen temennya saya tapi nggak apa apa nanti bisa diubah Nah kira-kira untuk masuk seperti itulah teman-teman. Kalau teman-teman ingin mengetahui perubahan datanya teman-teman, kalian bisa uh, masuk seperti langkah-langkah yang sudah lakukan tadi. Uh, baiklah, uh, terima kasih sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.